Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers We Lovers serta Leslor Lovers Dimanapun kalian berada Selamat sore Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Di TV yang akan mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia Dan terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Alhamdulillah hari ini banyak sekali, tentunya Leslar Minsi persahabat ya Pasnya vitamin dari idola kita Untuk keunggahan pertama persahabat kita simak nih Ada vitamin bahagia dari Putri bersama Abang Fatih Masya Allah, gemonya abang ganteng kata Putri ya Abang El selalu menjadi pusat perhatian, pokoknya the best banget, idola kesenangan kita memang luar biasa. Apalagi outfit yang dipakai oleh Abang Fatih memang luar biasa banget, persahabatnya bukan kaleng-kaleng, masya Allah luar biasa. Selain dengan Putri, tentunya Abang Fatih juga bersama Uwa Irfan, aduh masya Allah banget ya. Tentunya syuting pertama kerjanya Bunda Lesi Kejora di Indosiar. Semoga semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Amin. Selain Wak Irfan juga di Abang Fatih digendong oleh Hari Lida. Aduh, Abang Soleh katanya itu, Abang ganteng. Masya Allah Soleh, ganteng lagi Abang Fatih. Banyak sekali yang sayang, banyak sekali yang tentunya gemes melihatnya, sampai banyak sekali yang ingin menggendong. Abang Fatih luar biasa banget ya. Mudah-mudah menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Selanjutnya bersahabat Kita dibikin penasaran dan makin gak sabar Dengan penampilan muda layasti di Dandut Akademi 5 nanti Kembali Ibu Siwi Tentunya mengingatkan warga Konoha Jangan sampai lupa 27 hari lagi Dandut Akademi 5 Akan segera dimulai Disiarkan secara langsung di indosiar Terhenti-henti mengingatkan Tentunya warga Konoha Biar tidak lupa Biar gak Terlewatkan acara yang paling ditunggu Masya Allah Mulai tanggal 6 Juni hari Senin Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Saksikan Bunda Lesti Spesial akan tampil Menjadi juri di acara Dandut Akademi 5 Dan selanjutnya bersahabat Kita simak juga diunggan IGS Akun Sabar Ratinger sekalian Selarin menginfokan soal vlog Leslar Entertainment Alhamdulillah persahabat ya vlog terbaru sudah tentunya hampir satu juta viewers Yuk persahabat ya kita kompak kencangin tentunya Abang L naik motor Bismillah bisa trending Sudah di angka 622.000 viewers persahabat ya mudah-mudahan bisa masuk trending lagi nih Untuk BBL pertama kalinya naik motor ini sih kebanggaan sekali mudah-mudahan bisa masuk jajaran trending Amin Sebelumnya juga persahabat, ya Sudah pecah telur juga nih lesser Entertainment Sudah masuk trending Hingga masuk 10 besar Persahabatnya bakal diangkat 7 trending Masya Allah Mudah-mudahan berkah barokah Dan semuanya diberikan kelancaran Berikutnya persahabat Ada kabar baik juga yang kita dapatkan Dari akun RDIN 971 Ini mengabarkan bahwa Bunda Lesti, Papa Bilar ini masuk kategori favorit sobat RDI Wow, pasangan favorit nih, persahabatnya masuk pasangan favorit Saingannya ada Chris Gianna, Siti Badria Dan pasangan Atta, Halilintar, Aurel Hermansyah Tuh persahabatnya, ini saingannya Bunda Lesti dan Papa Bilar kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Siapa nih pasangan favorit Sobat RDI? Coba komen ya, katanya tuh. Kita simak di kolom komentar. Pastinya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh sahabat Leslar. Dari sahabat Toetoying, Leslar juga. Tentu menuliskan sebuah kalimat komentarnya Leslar, Rizky, Bilar, Lesti. Aduh, Masya Allah banget ya Leslar. Banyak sekali dukungan. Semoga bisa tentunya.